guys berjumpa lagi dengan angler petaun gimana kabar kalian hari ini semoga semuanya baik-baik aja ya penghobi atau keepers China tentu harus tahu nih soal pakan alami apa yang terbaik untuk perkembangan China miliknya sebab hal paling penting yang harus diperhatikan saat memelihara ikan China tidak lain adalah pakan alami terbaik khususnya untuk kepentingan treatment yang sedang dijalankan oleh masing-masing keepers Nah, di video kali ini, Mimin ingin share nih tentang 4 jenis pakan alami untuk cana dan manfaatnya. Namun, sebelum ke informasinya, alangkah baiknya kalian klik langsung tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan dengan info-info menarik seputar ikan dari Mimin. Berikut 4 pakan alami untuk cana dan manfaatnya. Nomor 1. Udang Jenis pakan yang pertama adalah udang, di mana udang memiliki protein dan vitamin yang bagus untuk si cana Setiap 85 gram pada udang, mengandung 20 gram protein, dan selain itu pada udang juga terdapat pigmen kuning dan orange. Hal itu terjadi karena lepasnya astaxanthin dari protein krustasianin, di mana astaxanthin ini adalah senyawa karotenoid yang berwarna orange kemerahan. Ini mirip senyawa beta karoten pada wortel. Protein yang tinggi pada udang sangat cocok loh untuk dijadikan pakan alami untuk pertumbuhan ikan cana. Selain itu, kandungan pigmen pada udang menjadi solusi bagi keepers nih yang memiliki cana maru varian red ataupun yellow. Pigmen udang tersebut akan bekerja menunjang dan mempercepat pertumbuhan warna pada ikan cana kalian. Nomor 2. Cacing Tanah Cacing tanah merupakan salah satu pakan alami untuk ikan cana karena memiliki protein yang tinggi. Terlebih lagi, cacing tanah memiliki komposisi kandungan berupa protein kasar 60 hingga 70 persen, lemak 7 hingga 10 persen, abu 8 hingga 10 persen, dan terakhir energi 900 hingga 1400 kalori. Cacing tanah dengan protein tinggi sangat bagus untuk pertumbuhan ikan cana khususnya ketika treatment pembesaran. Bagi keepers yang ingin ikan cana miliknya cepat besar, pakan cacing tanah adalah salah satu solusi yang tepat. Cacing tanah juga sangat disukai oleh ikan cana, sehingga ikan gabus hias ini akan lahap sekali ketika diberi cacing tanah. Selain untuk pembesaran, kandungan pada cacing tanah bisa mempercepat penyembuhan pada ikan cana yang sedang dalam kondisi terluka. Tidak hanya itu, menurut beberapa keepers yang berpengalaman, bahkan alami terbaik untuk penyembuhan adalah cacing tanah. Namun yang harus diingat, jangan memberikan cacing tanah secara berlebihan karena itu akan membuat ikan cana kalian menjadi gendut. Hal ini perlu diperhatikan ya, terutama bagi kalian, para keepers yang bergelut di kontes ikan, jangan sampai ikan kalian kegemukan. Dan tentunya beda cerita ya, kalau kalian keepers biasa kayak Mimi nih, Kalian boleh berikan ikan cana cacing tanah sehari dua kali aja, jika sedang dalam treatment pembesaran dan pertumbuhan. Di nomor 3 ada ulat Hongkong Ulat Hongkong juga dikenal dengan nama Yellow Millworm, yang merupakan larva dari serangga yang bernama Tenebrio Tenebriomitor atau kumbang petarung. Larva dari kumbang tersebut akan terbentuk pada proses pertumbuhan ulat menjadi kumbang. Ulet Hongkong ini sudah familiar ya, dan cukup populer digunakan untuk pakan hewan ternak, baik itu burung maupun ikan. Kalau kita lihat, berdasarkan penelitian, Ulet Hongkong memiliki kandungan nutrisi di antaranya 48% protein kasar, 40% lemak kasar, 3% kadar abu, serta 50% kadar air. Kandungan nutrisi tersebut tentu sangat bagus untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh ikan cana. Kadar protein pada ulat hongkong memang masih sedikit di bawah udang dan cacing tanah Namun ulat hongkong tidak kalah bagus loh sebagai pakan cana kalau kita memberikan kepada ikan cana kita secara tepat Ulat hongkong bisa ditemui di banyak toko-toko burung ataupun di pasar burung Sebaiknya lagi ulat hongkong disimpan di wadah yang kering Dan berikan ulat hongkong makanan berupa wortel ataupun sayuran Karena Diketahui wortel ini memiliki kandungan pigmen beta-karoten yang tinggi dan akan sangat bagus bila cana kalian ingin mendapatkan warna yang lebih baik. Di nomor 4 ada jangkrik. Jadi makan alami yang terakhir adalah jangkrik, di mana jangkrik merupakan serangga darat yang sering dijumpai di semak pelukar, kebun, sawah, hingga belakang rumah. Saat ini jangkrik sangat mudah untuk ditemukan di pasar burung ataupun toko burung. Harganya yang murah bisa kita jadikan salah satu pakan alami untuk ikan cana kita di rumah. Dan gak hanya itu, jangkrik juga sangat baik untuk pakan cana karena mengandung protein omega-3, omega-6, dan omega-9. Lantaran memiliki kandungan omega-3, omega-6, dan omega-9, maka jangkrik juga sangat bagus untuk pertumbuhan ikan cana. Jangkrik mengandung protein sebanyak 55,96% Dan selain bagus untuk pertumbuhan ikan juga baik ya untuk menambah daya tahan tubuh ikan cana Pakan jangkrik sangat cocok untuk treatment penebalan bunga dan bar, Namun tidak disarankan untuk diberikan secara terus menerus Karena apa? Karena bisa menyebabkan tubuh ikan cana menjadi gosong pusam menghitam Kera pigment hitam pada jangkrik berpotensi menyebabkan ikan cana menjadi gelap. Pemberian pakan jangkrik pada ikan cana juga bisa menyebabkan air tank menjadi lebih mudah keruh. Dan itu dia tadi ya, ada empat pakan alami untuk ikan cana beserta manfaatnya. Semoga apa yang mimin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis dukung channel Angler Petualan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Tonton juga video-video lain dari kami, follow sosial media kami di Instagramnya @englerpetualan. Kita ketemu lagi setiap Rabu dan Minggu. Dah, jangkrik, jangkrik.